Halo, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai karir Anda sekarang. Apakah pendapatan Anda kurang untuk memenuhi kebutuhan bulanan? Atau jenuh dengan suasana kantor yang terikat oleh tempat dan waktu? Bahkan, merasa kurang menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman karena banyaknya pekerjaan? Jika memang Anda mulai merasakan beberapa kondisi tersebut, saya mempunyai solusi yang tepat untuk mengatasi dengan mengajak Anda bergabung bersama Panindai Life karena banyak keuntungan yang tentunya bisa Anda dapatkan mulai dari tanpa modal pelatihan dan pengetahuan yang lengkap diberikan oleh Panin Daiichi Life fasilitas pendukung yang sangat membantu Anda waktu kerja yang sangat fleksibel membantu orang lain dengan mewujudkan impian mereka melalui asuransi jenjang karir yang sangat menjanjikan mempunyai pendapatan yang tak terbatas dan reward jalan-jalan ke luar negeri sangat menarik bukan jadi tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama Panin Deci Live sekarang juga.